Kita lihat di persahabatnya Kabar viral mengenai Bunda Lesti dan Papa Bilar membeli film mewah di Bali Ternyata kabar ini sudah masuk media SCTV Wow Leslar persahabatnya selalu menjadi sorotan Leslar selalu menjadi bahan perbincangan bagi media-media Apalagi televisi persahabatnya Ternyata Papa B masih diberitakan oleh media televisi Katanya si di boycott persahabat ya. Kita lihat juga nih ternyata Unggahan fanbase juga masuk nih Persahabat ya, di media SCTV Salah satunya fanbase Les Love Sweetie Yang mengunggah Momen saat Papa Bilar Tanda tangan surat menyurat Pembelian villa Kita lihat kalimat caption yang dituliskan oleh akun Fanbase Let's Love Sweetie ini Alhamdulillah semoga idola ku Makin sukses dan bahagia Dunia akhirat amin Ya Rabbal Alamin Masya Allah pastingan bunda dengan masuk SCTV Wow, ini keren banget sahabat ya Berita baik kita doakan Dan kita aminkan Mudah-mudahan ya Leslar makin sukses Dan apapun segala urusannya dimudahkan dan dilancarkan Amin Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar Banyak respon yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Instagram Sudaria12bali mengatakan Receh banget ya, artis lain beli apapun gak ada masuk TV katanya tuh Ada juga tanggapan lain dari akun Duyani Anskirtosan 1 Apapun yang dilakukan Leslar, pasti heboh Baru villa, tunggu tanggal mainnya rumah Leslar yang di Jakarta Kalau sudah jadi, be makin panas dan nyinyir. Leslar is the best Wow, ini keren banget oh, sahabat ya, cuma Leslar yang memang selalu ditunggu-tunggu beritanya, ini keren banget. Membuktikan, famor Leslar emang makin tinggi. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian, juga bersama buat ya, kita lihat di unggahan atau postingan official di Collection, salah satu fanbase Lesti Lovers Ada sebuah kalimat yang diunggah atau diposting. Beres, huhu, buah si Gemes, L Wow Apa nih persahabat ya Kira-kira apa nih kejutan Untuk Abang Fatih Masya Allah mudah-mudahan ada kejutan Bahagia, ada kabar baik yang kita dapatkan Masya Allah Dan pastinya kita makin gak sabar Dan Tentunya gak sabar matikan Tanggal 26 Tepat satu tahunnya Baby Leslar Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Atau Abang L. Atau Abang El kita lihat juga persahabatnya cedokan vitamin malam hari ini Langsung disuguhkan oleh papa-nya Abang Tangdo, Masya Allah ya BBL malam ini lagi bersama dengan Omar Rasmaladewi Masya Allah Rambut baru, ya, Masya Allah luar biasa Dan tentunya rambut barunya juga samaan dengan papa Papa juga rambut baru, Masya Allah luar biasa Dan tentunya mengucapkan Dan tentunya mengatakan sesuatu yang baik tersahabat, ya, untuk Lester family. Semoga idola kesayangan kita selalu sehat, amin. Dan kita doakan mudah-mudahan ya umrohnya yang diniatkan oleh idola kesayangan kita ini diberikan kelancaran Dan tentunya kita juga masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya malam ini Jangan kemana-mana persahabat terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik Kabar bahagia dan vitamin-vitamin terbaru lainnya dari Lesti dan Rizky Bila Ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar